Halo, omong? Dimana Len? Saya habis olahraga nih Jadi ketemuan di taman kan? Oh, ada di taman dah? ya, tewe tewe, Tunggu ya? ya ya, tunggu, tunggu, tunggu Eh, Boy Nobel Wey Len, gimana Len? Apa kabar Len? Apa kabar? Sehat, sehatlah puji Tuhan Jadi gimana? Katanya mau ketemuan? Gimana gimana? Iya nih Ngomong-ngomong gue oh, dapet surat undangan hah? surat undangan? yang mana? yang itu tuh, apa sih namanya tuh? jodkare kalau gak salah oh jodkare iya yeah, ya yeah. saya juga dapat gimana gimana? iya yeah, ya yeah. kira-kira tuh jodkare tuh tentang apa ya? jodkare tentang apa ya? oh saya ada deh kayaknya sih catatan dari sini di apa ya? sebentar sebentar oh menurut dari dari sini sih katanya mah untuk kayak menjawab kebutuhan masyarakat deh gimana? gimana ketika mau? Kayaknya sih menarik ya. Hmm. udah yuk, kita siap-siap saja. Oh, yaudah gas kan lah. Ayo, ayo, ayo. Aduang <tuh> Bel. panas, gerah. Bel, siapa nih? Kita nuduh bentar yuk. Ayolah, adem juga nih kayaknya mah. Tadah. <tuh> eh, Bel. Tuh, merasa kasihan gak sih sama cerita yang radik ya juga sih, saya juga kasihan banget dari angka kondisi tinggi terus anak-anak remaja masalah pendidikan apalagi yang paling parah mah kekerasan pada anaknya ya bela kasihan sekali mereka kira-kira kita punya solusi gak ya atau ada ide yang bisa kalau itu Ya ide Bel, Ide-nya apa Len? Bagaimana kalau kita membuat sebuah komunitas saja Bel? Komunitas. Wah itu ide, juga. itu ide yang bagus Len. Kira-kira kan kita kan cuma dua orang Len. Lagi juga kita nggak tahu tuh cara buat komunitas gimana. Ya nggak apa-apa Bel. Kita minta pertolongan dulu kepada Tuhan agar kita bisa menyatukan hati dan mempertajam pikiran. Ya juga sih Len. Tapi kan kita kan juga harus butuh dana Len kita nggak tahu dana kita dari mana kebetulan tuh aku punya tabungan di rumahku tabungan wah bagus Dylan ya udah sekarang mau nggak kita cari orang buat uh, memperbanyak komunitas kita hmm, tapi kan kita belum menemukan nama komunitas kita oh iya hmm, aku punya ide nih nama komunitas kita apa itu komunitas hari indah nah boleh itu Bel Yuk kita Wah, cari bisa. orang saja. Ayo. Ayo, gas. Yes. masker. Ayo maskernya jangan lupa ya, Bel. Ya. Eh, Bel. Yuk. Ya. Itu kan Hosea. Kamu masih inget enggak? Oh, Hosea yang anak sering, yang sering kesepian itu. Iya, iya, betul. Coba deh ajak dulu barangkali mau. Oi, Bro. Oh, iya. Apa kabar, Bro? Baik, baik, baik. Kamu masih kan kita berdua kan? Alan kan. Yo, itu tuh. Nah, Bel asing dong. Ngomong-ngomong, kok kamu di sini sendirian? Padahal kan teman-teman kamu yang di sana pada asik main. Ya aku sih pengen main sama mereka ya. Cuman kata mereka barangku terlalu kecil, jadi aku kayak nggak diterima gitu deh. Gimana kalau kamu ikut dengan komunitas kami? Komunitas apa tuh. Komunitas Hari Indah. Duduk aja dulu biar ngomongnya enak oh, ya kan? Ya, ya, ya. Jadi gini, Dari Komunitas Hari Indah itu, komunitas yang menerima mereka yang merasa tertolak Mungkin karena berbeda suku, ras, atau agama Jadi kamu mau ikut join gak? Hmm, aku sih pengen join ya, cuman kalau butuh dana gitu aku sih lagi kurang gitu deh dananya Oh kebetulan tuh, komunitas kami itu gratis, tidak dipungut biaya spesial pun boleh deh aku boleh join deh Jadi kamu mau ikut join dengan komunitas si kami? Boleh, boleh gas, yes, gas yes. Tapi yes. gimana caranya masuk kalau misalnya nyari-nyari member gitu gimana? Yang pertama kita lakukan saja dulu dari hal-hal yang kecil Lalu kita lakukan tugas kita dengan sepenuh hati Sisanya kita serahkan kepada Tuhan saja Ayo yuk, kita Ayo. langsung cari member yang lain aja Gas lah